Sawit umur 5 tahun 2106,49 rupiah per kilo, sawit umur 6 tahun 2195,22 rupiah per kilo, sawit umur 7 tahun 2250,76 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2297,53 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2343,47 rupiah per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun 2413,24 rupiah per kilo, sawit umur 21-24 tahun 2338,87 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun 2228,34 rupiah per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp10.506,70 per kilo, dan harga kernel rp 622012 per kilo dengan indeks K91,14 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 9 September 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.